Oke, Alhamdulillah Coba diceritakan lagi bagaimana keluhannya selama ini uh, Yang paling intens sih 4 bulan terakhir tuh. 4 bulan terakhir ini yang paling intens Iya, yeah, 4 bulan terakhir ini Sebenarnya sakit, bukan sakit apa? Ngalamin gangguan-gangguan dari dulu dari SMA Dari SMA sering ngalamin gangguan, yeah. gangguan gaib kak maksudnya? Iya, yeah, sampai uh, paling parah dicahit Gara-gara bangun-bangun udah di jendela kaca badan udah setengah luar jendela jendela udah pecah, tapi saya nggak sadar bangun tidur tiba-tiba udah ada di jendela yang udah pecah iya, jendela kaca yang udah pecah iya, tapi itu maghrib dok, jadi saya sebelum maghrib tuh pulang uh, terus ketiduran, bangun-bangun mm -hmm. saya udah setengah badan di luar kaca berarti nah, nembus kaca gitu ya? mecahin kaca pakai kaki oh mecahin kaca pakai kaki tapi nggak sadar tuh. kakinya udah keluar sebelah jadi luka kakinya udah luka, dijahit semua, gitu. oh, ya Allah tapi itu Udah dulu sebelum ada gangguan ke sekarang. Yang sekarang tuh saya sempat deket sama perempuan dong. Hmm. Saya tahu karakter perempuannya kurang bagus. Tapi saya nurut. Udah bisa lepas? Gak bisa dong. Saya, saya tahu saya gak ada rasa. Saya tau saya, saya gak suka sama dia. Tapi setiap kali dia uh, melihat saya, saya merasanya terintimidasi. Saya ngerasa nurut-nurut aja. Tunduk-tunduk hmm. aja. Jadi terus, tunduk gitu ya? Iya. Terus berapa bulan terakhir, saya seminggu berturut-turut sempat mimpi ular, ular oke, okay. so, maaf sebentar ini yang dirasakan udah 4 bulan ini 4 bulan ini kenal sama perempuan ini sejak kapan? udah dua tahun udah 2 tahun. tahun terus yang dekat baru 4 bulan terakhir baru 4 bulan ini 4, oh. bulan, sampai 4 sampai bulan lah sempat. teman kerja masih sepupu jauh sih oh tapi bukan satu tempat bukan kerja ya satu tempat kerja. Oh, satu tempat kerja berarti sering ketemu ya setiap hari ketemu, setiap hari ketemu. sebenarnya ndak ada rasa sama dia sama sekali ndak uh -huh. ada darah. tapi dia suka iya. dia suka apa apa hanya maaf uh, dia terkesan memang cinta sayang atau ingin memanfaatkan aja, misalnya mendapatkan keuntungan secara finansial saya mempengaruhi bisa. Hmm? saya bisa oke okay. yang saya merasa paling jelas kalau dia udah marah saya takut, loh. maksudnya marah tuh, saya gak ada salah, tapi saya lurut sama dia saya minta maaf, padahal saya tahu, saya gak ada salah, saya juga gak harusnya kayak gitu tapi minta maaf, minta maaf padahal sadar bukan tapi salah ya? Sadar, jadi kesannya kalau sama dia itu nurut gitu ya? Nurut, nurut terus takut, tunduk, tunduk. Mm -mm. Nah selama 4 bulan ini juga jadi sering mimpi buruk Iya, mimpi ular paling sering Mimpi ular paling sering Mimpi ular, patok ular putih tapi e, darahnya cuma satu, di lubang gigitan di kaki mm -hmm. Terus saya mimpi ular hitam, paling sering juga ketindihan Paling sering ketindihan Kalau ke, baru seminggu terakhir saya ketindihan di rumah kakak karena udah gak boleh lepas lagi kan disuruh pindah ke rumah kakak di mm -hmm. tadi di Bekasi di rumah kakak saya ketindihan saya ngerasa satu frekuensi sama banyak suara jadi baru, baru mau tidur mm -hmm. belum sampai berapa detik saya ngerasa gak bisa gerakin diri tapi langsung rame sekitar suara-suara kayak banyak gitu Tanya. ya dan saya selalu melihat sosok beda-beda uh, setiap harinya kadang menyerupai adik saya tapi cuma sampai leher dia ada di sebelah terus tadi malam baru tadi malam saya tinggal lagi menyerupai pacar saya. Dia bilang jangan kayak gitu, jangan diikutin. Tapi saya langsung bangun setiap kali kayak gitu. Langsung paksa bangun. Ini pacarnya maksudnya ya orang lain ya. Orang. Yang yang dicintai. Iya. Jadi rusak juga gara-gara itu. 4 bulan. Selain mimpi buruk apalagi Mimpi buruk, tindihan. tindihan, ada gangguan ibadah? Iya pasti dong, malas beribadah. Malas ibadah. Orang-orang kantor, teman-teman di kantor tuh kita sering sholat bareng, mm -hmm. cuma jadi malas. Jadi malas beribadah ya. Beribadah. Sekarang apa yang dirasakan? Tangan dingin banget Oke ya udah, mari kita mulai Bismillah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Kama salaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim Inna kahamidun majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim Inna kahamidun majid Allahumma rabbi al-nas, adhibil ba'ṣa wa wa anta shafi. La shifa illa shifa'uk la yudhiru sakama. Allahumma rabbi nas adhibil wa wa anta shafi. Allahumma rabban nas adhibil wa, wa anta shafi. La لا شفاء إلا شفاء كشفاء لا يغادر سقامة بسم الله أركيك من Bismillahirrahmanirrahim kulli syai'i wa dhi min syarri nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfik bismillahirrahmanirrahim Apa yang dirasakan? Gerak-gerak badannya gerak-gerak ada yang berkedut-kedut sema maju dikit A'udzu billahi minasyaitonir rajim وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْسُورًا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِرَكُمْ بِهِ وَيُدْهِبَ عَنْكُمْ رِجزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُسَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ فَأَتَاهُ اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِ مُسْتَخْفِ مِن فَوْقِهِ الْعَذَابُ مِنْ حَيثُ لَا يَشْعُرُونَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شريك له وبذلك عمرته وأنا أول المسلمين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءا منصرا وينزل عليكم من السماء ما ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويسبب به الأقدام فأت الله بنيانه من القواعد فخر عليه مسقف من فوقهم، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. براءة من الله ورسوله، لا الذين أعهمت من المشركين. قل: إن صلتي ونسك ومحياي ومماثل الله رب العالمين. لا شريك له، وبذلك، ومرت وأن أول المسلمين، وقد ابن إله ما عملوا من عمل فجعلناه هبى أم منصورة، وينزل عليكم من السماء ما ليطهركم به، ويدهب عنكم رجز الشيطان، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فَاتَ اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِلِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّخْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَاتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ بَرَاءَتُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَلَّذِينَ آحَتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ العالمين la syarika lahu wa bidzalika wa mirtu wa ana awanul muslimin. Apa yang dirasakan? Masih apa? Masih sama ini geter-geter terus. Kakinya geter-geter. Hmm. Di kepala. Sama setiap kali nafas kayak maju-maju gitu. Ke, ada rasa panas di badannya? Enggak ya, ada. Kepalanya rasa berat? Bunda di sini. Pundaknya berat. Oke. Okay. Letakkan tangan di perut, terus dorong ke dada, ke dada, ke leher, terus ke mulut. Lakukan berulang-ulang. Keluar dari badan ini yang datang lewat sihir untuk memanipulasi, mempengaruhi pikiran. Keluar lewat mulut dengan izin Allah. Keluar lewat muntah atau sendawa. Yang masuk lewat makanan, yang masuk lewat minuman, yang dikirim lewat angin dari jarak jauh keluar dari badan ini dengan izin Allah. Fasubahan Alladhi biyadihi malaku tukulishaeeu wa ilaihi turjaun. Fasubahana alladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'oon Dua orang ke mulut Wa qaddimna ila ma amilu min man Wa bihi وَلْيُرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتْ بِهِ الْأَقْدَامَ فَآتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ الصَّغِيفُ مِنْ سَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِلَّذِينَ حَطُّوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ Wa wa wa alamin la la keluar dari badan ini keluar lewat mulut lewat muntah atau sendawa keluar yang tertahan di leher keluar lewat mulut keluar lewat muntah atau sundawa. Susah ya? <tuh> Bismillah, sasubahanan la di biya dihi malaku tukul lehcei wa ila ihi ya war. Subhanalladzi <Susuri> ladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un keluaran mulut keluaran mulut keluaran uh, mulut uh, uh, uh. Tidak keluar Tadi apa dok? Hmm? Kebuka paksa Apa? Kebuka paksa mulutnya Hmm Ada yang keluar rasanya? Ada dok tadi, dari sini jalan Hmm Terus mulut kebuka paksa Hmm, -hmm. Terus langsung gitu iya. ya? Itu apaan ya dok? Plong rasanya? Sakit ini, Jadi, plong Plong? Cuman ini kebuka paksa tadi Iya Enggak besar iya. itu Ada rasa nyangkut di lehernya? Iya, sini. Sike. Okay. Coba dorong. Dorong ke mulut. Fasubhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Keluar alat mulut. Fasubhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. pundaknya uh, masih terasa berat? ini sudah hilang sudah hilang, dah hilang. Hmm. Okay, dari sini aja sedikit berat itu ya? iya maaf sasubhanalladhi mulut Lepas ah. Ah. Udah lepas? Yiru. Alhamdulillah Apa <hih quilik. tus> <hihughters> ya, tadi kita lanjutkan ya Ini masih getar-getar nak. Udah gak getar-getar? A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Waqadibna ila ma'amilu min amalin Fajalnahu haba'an man suraf Wa yunazilu alaikum minasamai Ma'an liutahirakum bihi Wa yudhibaankum rijza shaitan Wa liyarbita ala qulubikum Wa yuthabita bihil aqdam سَاعَتَ الله مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ الصَّخْفُ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ لا لَا يَشْعُرُونَ بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِلَّذِينَ آمَنُوا الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ada alasan satu? Sebelahan sini siduk ini enggak ada. Di sini tuh ada di nut di Ya tepuk. Denur. Tepuk gitu. Tepuk, tepuk ya. Keluar yang ada di lutut sebelah kanan. Keluar yang ada di lutut sebelah kanan, keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa.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 Wa atahumul min yashurun wa ahatum musyrikin Qul inna salati wa nusuki wa wa mamati lillahi rabbil alamin La syarika Keluar, keluar mulut Keluar yang sudah terlepas dari ikatan Keluar dari badan ini وَقَدِمْنَا إلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْصُرَافٌ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَايِ مَا أَلِيُّ طَهِيرَكُمْ بِهِ وَيُدْهِبَ أَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُم مَا بِهِ فَآتَاهُ اللَّهُ مِنَ الْقَوَاعِدِ عليه عَلَيْهِ مُسَخَّفًا مِنْ صَلْقِهِ وَآتَاهُمُ لَا يَشْعُرُونَ من مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شريك له، وبذلك ومرت، وأنا أول المسلمين. كه, cukup, cukup. فسبحان الذي بيده kulli كل شيء وإليه ترجعون. Kulli wa Keluar sisa-sisa yang masih ada di badan ini Keluar yang ada di lutut, yang ada di betis, yang ada di paha, yang ada di selangkangan, yang ada di kemaluan Yang ada di perut, yang ada di dada, yang ada di tangan, di leher, di punggung, di kepala, di mana saja kamu berada di badan ini Keluar lewat mulut dengan izin Allah. Keluar lewat muntah atau sendawa. Fasubahanalladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un. Fasubahanalladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un. keluar. Subhan mulut keluar yang ada di dada Keluar yang tersangkut di leher yang tersangkut di leher keluar lewat mulut ya keluar Bismillah. keluar keluar tinggalan badan ini <tuk> hmm. uh. <tuk> ada lagi gumpalan udara gitu Udah yang barusan ya, ya. Udah. alhamdulillah Ya. kayak bola kayak bola udara gitu ya Masih ada berapa 4 ya okay. beda beda nak ukurannya rasanya iya, beri -beri. ada yang kecil ada yang besar ada, yang, kecil, ada yang, besar. yang besar yang paling besar yang mana? yang awal yang awal ya. sekali? sampai mulutnya terbuka buka iya. lebar Masya Allah masih takut gak rasanya? enggak sih dok. cuma masih aja <laughs> apa itu ya? Iya, <laughs> Kayak baru pertama kali ya ngalamin mulut jadi terbuka sendiri gitu ya, kan, kebuka, sendiri, kebuka ya. gitu, keluar dia padahal nggak dibuka, mm -hmm. tapi kebukanya sampai sakit, sampai yeah. maksimal yeah. sampai semaksimal itu rahangnya tuh yeah. sama ada udara yang keluar tadi mm -hmm. Alhamdulillah Juk, kita cek lagi فَلَمَّا الْقَوْم قَالُوا مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ سِحْرٌ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۖ لَا عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ Wa yuhaqqullahu al kalimatihi walau karihal rasakan sesuatu? Apa? Badan udah diam. Badan udah diam enggak gerak-gerak lagi ya? Nak ada denyut-denyut lagi, alhamdulillah. Fa lamatajalla jabali ja'alahu dakkaw wa فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَوْ وَخَرَّمُ السَّعِقَةً فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَوْ وَخَرَّمُ السَّعِقَةً Nak darah sabar pak? Boleh. Alhamdulillah. Minum Mual enggak rasanya minum ini? Enggak. Gak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah. Semoga benar-benar sudah hilang. Ya. <laughs> Sebelum dengan saya udah pernah diruqyah. Kemarin minggu lalu dok. Minggu lalu. Iya. Dimana? Di mana? Sore yang... Di Soreang. Di Soreang. Udah dari tapi teman nyusut Vyzar uh, kayak dilemparnya kesana disuruh kesana oh oh arsyadah kah? iya arsyadah iya kalau gak salah iya arsyadah hmm. suara yang tuh Bandung? Bandung, Bandung Kepadaan, kan? Bandung. Kabupaten Bandung ya waktu di Rukia disitu ada reaksi? cuman keringetan banyak banget dong keringetan banyak badannya panas? panas iya cepet-cepet selesai badannya panas terus keringetan ya ya itu tandanya sihir kayak gitu tuh, kalau di ruqyah badannya panas panas, kalau yang tadi ini itu tanda jin yang tadi itu itu tanda ada jin di badan tuh kayak gitu jadi yang tadi dirasakan keluar tuh itu dia itu jinnya Wallah. sihirnya berarti udah udah ini udah udah hancur waktu di sore yang itu kalau di badan kita ada sihir, ketika dibacakan rukyah itu panas, dia terbakar sihirnya. Iya. Makanya panas. Keringetan. Wah, sampai keringetan kan? Iya. Depan panas di dada ke bawah sama belakang. Ada yang sampai muka-mukanya panas. Iya, ini suruh tubuh berdudu. Kan? Basah kayak mandi. Iya. Padahal habis itu tiba-tiba kayak normal mm -hmm. Itu tandanya sihir. Berarti sihirnya udah batal di sana seminggu yang lalu. Tinggal jinnya yang masih ada. Itu, Wallahu'alam Ada nangis gak waktu itu? Enggak dok Panas aja ya? Panas sama emosi Panas, emosi, pengen cepat cepat selesai mm Hmm Kayak ngelawan aja dok Sama perukianya itu? Enggak ngelawan secara langsung, cuma dalam hati kayak Enggak uh, suka gitu Enggak mm -hmm. suka sama perukianya? Iya Kalau tadi, sama saya benci apa? Takut? Enggak dok. Biasa cuman aja? Cuman grogi aja Oh grogi <laughs> <laughs> Iya kalau tanda ada jin di badan, ketika di Rukia itu terasa berat. Jangankan gitu, biasanya baru ketemu perukia itu kan udah tahu mau di Rukia iya. nih. Nah, itu terasa berat mulai itu. Jinnya itu kan udah, udah, ndak enak dia di badan, berat, di kepala atau di pundak. Itu kalau males, no, gimana? Tadi kesini ini sempat males, males, males, males ya. ya? Iya. Pengen batal, kah? Iya, tadi malam, <laughs> tadi malum, bingung, bingung, bingung. pengen batal ya? Iya, ya, kayak gitulah pengen cancel aja ya, Dahlah, ya. Jadilah, gitu. ya itu was-was dari mereka biasanya supaya ndak jadi rukyah tapi ya kalau Allah takdirkan ya pasti bertemu pasti Allah mudahkan jalannya hmm. ya ini sudah Allah takdirkan terkena gangguan ini, ini takdir Allah juga terus diobati hari ini ketemu saya ini sudah Allah takdirkan ada pasien yang mudah janjian rukiah dia batalkan beneran batalkan ada ada yaitu sudah takdir Allah berarti Allah tidak izinkan dia ketemu saya hari itu gitu ya alhamdulillah alhamdulillah uh, proses rukiahnya mudah masih nyangka. Hmm? masih nyangka Nggak nyangka kena sihir iya, iya. sihir itu bisa menimpa siapa aja kadang orang mikir gini, saya ini rajin ibadah zikir, baca quran, sholat tapi kok bisa ya katanya biar yeah. bisa, karena sihir itu terjadi atas izin Allah, dia menimpa siapa saja seperti penyakit dia tidak pandang orang orang itu uh, rajin ibadah, malas ibadah orang itu alim, atau orang itu orang awam siapa pun bisa terkena sihir dengan izin Allah, itu bagian dari ujian bagian dari musibah yang Allah timpakan kepada kita. Dan di balik itu tuh pasti ada hikmah kebaikannya. Habis ini ini pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Satu minggu yang lalu rukiah di sore yang lalu masuk kerja, apa yang terjadi? Masih linglung jadinya tuh. Jadinya linglung. Bisa, bisa fokus terus, enggak selera makan nggak kerjaan berantakan yang paling terasa ini sering berat pundak sama sampai sini terkubuh oh. berat terus sampai kemarin waktu dikasih tahu mau um, kuliah di jadwal itu sama dokter itu di tempat kerja itu nggak bisa fokus aja berat kayak pingin mendorong gini, aja. Mm. berat susah, gitu ya susah <laughs> Kepala berat dari ujung sini sampai ke sini berat Alhamdulillah Oke, cukup saya rasa Makasih banyak Sama-sama <laughs> Dengan izin Allah ya Saat Kemudian ini ya, kita bersyukur kepada Allah Nggak sampai kesurupan, nggak sampai gimana-gimana kan Cuman ya. muntah aja, Alhamdulillah Allah mudahkan prasurukinya Mudah-mudahan Takutnya yang sampai kesurupan udah hmm -mm. pikiran aneh, aneh Sampai kesurupan <laughs> Tapi tadi udah bikin kaget juga dok yang di sini. Iya Tiba-tiba kebuka semua padam gara-gara apa, -apa ya? Hmm. ya? kayak gitulah proses keluarnya itu kayak gitu. Dia kayak gumpalan udara gitu dia. Ya, kayak kaya bulat gitu. Kini. Oke, alhamdulillah. Nah. Makasih Sama-sama.